mulai aja ya ya mulai baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Alhamdulillah wasyukurillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam rangka menjalankan aktivitas kita yakni <tuh> les bahasa Inggris dengan presenter yang dan pemateri Mr. Nugroho sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf kepada Mr. Nugroho karena keterlambatan kami dalam join ya terutama peserta oh. mohon maaf. Gak apa, -apa, gak apa apa mbak malah saya heran kalau dibilang <tuh. tuh>. aja. Yeah. Iya. <tuh>. Ya seperti itulah Mister ya maksudnya orang Indonesia agak ngaret dan sekali lagi selamat malam semuanya Mari kita mulai bersama pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kandilat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehat jasmani dan rohani lahir dan betin dengan mengucap alamin. Kemudian selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diakui selaku wow. umatnya di yaumil kiamat kelak. Di sini saya sebagai moderator pada acara malam hari ini dan tidak panjang lebar kepada semuanya mari kita sama-sama buka acara ini dengan mengucap suratul Fatihah. Al Fatihah. Amin. Baik untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mr Nugroho untuk memulai materi. Silahkan Mister. Terima kasih Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya, selamat sore. Waalaikumsalam. So, ya, good evening everyone. Eh, uh, oke, kita will meet again. Nah, uh, mungkin apa ya? Mulainya terlambat tapi enggak apa-apa ya. Semua orang punya kesibukan masing-masing. Jadi enggak bukan ini. Kalau saya itu Waktunya saya luangkan buat ini, eh, uh, buat Pak Lukman dan teman-teman. Jadi, kalau power gitu, saya sudah mengantisipasi, <laughs> jadi saya enggak ada kegiatan lain setelah negara, eh, uh, kelasnya Pak Lukman dan teman-teman di sini. eh, ya. uh, eh, uh, oke, okay, kita ini aja, nah, lanjut aja. Nah, eh, uh, hari ini kita ketemunya cuma ini ya, cuma seminggu sekali ya, ada dua minggu ya. Tapi saya harap, eh, uh, intensitas belajarnya tetap ya, walaupun... Uh, jarang ber, mulai ini mulai kesibukan itu mulai menghampiri gitu ya Oke okay, uh, saya akan sebelum sini nah uh, sebelum kita masuk ke buku seperti biasa uh, kita akan menjelaskan beberapa poin penting dalam bahasa Inggris dulu ya uh, saya jelaskan di awal dulu karena ya kalau di buku ini memang harus diselingi sih harus diselingi uh, grammar-nya karena grammar itu uh, kadang tidak ini atau tidak uh, itu tidak tidak dari ini dengan baik gitu ya karena memang tujuannya memang ini lebih ke praktikal ya tapi teori kan kalian juga harus tahu oke okay. dulu uh, sudah bisa ini ya saya, saya. Sudah ya jelas bisa clear. jelas ya okay. nah, mohon maaf ini materi tupel saya <laughs> saya ngajar itu ngajar tuful. tapi uh, kita ambil poin pentingnya aja gitu, ya karena apa materi tupel itu juga bisa dipakai untuk uh, Uh, bahasa Inggris selalu umum seperti yang sekarang kelas general ya. Uh, Oke okay, perhatikan teman-teman ya. Sekarang saya akan membahas tentang apa itu disebut uh, subject verb subject itu uh, bahasa Indonesia sama ya. uh, dengan bahasa Inggris sama subject verb itu apa teman-teman main -teman, verb? Untuk kerja kerja ya. Oke okay. subject and verb itu dalam bahasa Indonesia itu adalah kesepakatan antara subject dan verb. Jadi kalau subjeknya seperti ini, maka subjeknya seperti ini. Nah, saya pikir eh, dalam setiap bahasa ada ya. Setiap bahasa Indonesia pun juga ada. Apalagi bahasa Arab ya. Bahasa Arab mungkin kalau ininya seperti ini, makanya yang berikutnya seperti ini. Pasti gitu. ada ya. Nah, Pak Lukman ya. Ini uh, seperti itu. Nah, kita hari ini ngaji-ngaji tajwid ya. ngaji tajwid bahasa Inggris. Ya. <laughs> <tuh, <tuh, <tuh. <tuh, kita mulai ya. Okay nah uh, oke okay. nah di sini uh, uh, subject verb. sekali lagi saya jelaskan bahwa kalau subjeknya seperti ini maka proofnya akan seperti ini ya nah ada aturan-aturannya di sini ada semacam perjanjian ya namanya juga ya perjanjian jadi ada jadian ya. nah aturan pertama itu seperti ini proof this waited subject in number jadi kalau misalkan memang uh, ini kalau dia ini bentuknya itu singular ya, ini singular, maka kata itu tambahin s. Kalau dia bentuknya si, si, tapi ya. barangnya itu jumlahnya satu, maka kata kerjanya akan ditambahin s di sini. Ini mengulang saja pernafasan dulu ini, cuma ini kita bahas lebih fokus lagi karena kemarin saya masih sering uh, dengar beberapa kesalahan Terus kemudian. Kalau misalkan kata kerja kata voknya itu banyak, namanya itu cuma itu lebih dari satu, maka isinya sini, di sini tidak perlu kata kerjanya tidak perlu pakai s. Jadi ini ada di sini, ya. maka kata kerjanya ada di sini tidak perlu pakai, atau tidak perlu pakai ini, tidak perlu pakai s. Jadi penandanya itu adalah kata kata subjeknya. Jadi subjeknya itu apa dulu, nanti kemudian kata kerjanya ikuti. Kalau kata kata cuma satu, misalkan the car, itu berarti kata kerjanya ditambahin s, the car stays in the garage. Nah the flowers karena dia lebih dari satu, maka smell good. Jadi the flowers smell good. Jadi tidak ada misalkan the flower. The flowers smells good itu enggak ada ya sepertinya ini kalau ini double s so this is uh, interact karena istilahnya itu s nya itu pilih salah satu aja gitu nggak usah nggak usah terlalu tamat gitu ya nggak usah pakai s semua gitu ya jadi pilih salah satu nah kalau ini ya bentuknya singular berarti s nya lari ke sini contoh lagi misalkan ya uh, misalkan contoh spontan my phone rings Matthew. Hour, Maksudnya gimana? Telepon saya berbunyi. setiap jam. Setiap jam, gitu. mungkin dia apa? E, Ditelepon terus sama atasannya, misalnya Nah itu gila, ya. my phone rings. Ringsnya di sini kan ada s-nya. Kenapa? Karena depannya itu kan dia singular ya. Perhatikan, di sini dia singular. Jadi hp-nya cuma satu. Makanya itu kata kerjanya itu pakai s di gitu, belakangnya. Jadi ini. Uh, sebenarnya seperti itu my rings uh, my phone rings every hour oke okay, this is a very uh, very basic uh, kalau misalkan HP HP saya bunyi berarti gimana my phone my phones ring dibalik every hour dibalik maksudnya S-nya itu harusnya lari ke belakang hasilnya di sana, kalau misalkan dia simuler kalau di sini S-nya itu lari ke sini jadi maksud saya sekali lagi S-nya itu milih salah satu jadi jangan dua-duanya jadi jangan di, apa, jangan dua-duanya kedua-duanya. so, kedua okay, uh, so next. Uh, nah ini, uh, nah kalau seperti ini aturan kedua. Ini aturan kedua, number the number of the subject is not changed by words that come between the subject and the verb. Jadi kalau ada kata seperti ini itu dia kenapa pakai is coba. one of the x is broken kira-kira kenapa kok dia pakai is di sini bukan pakai r ini kan telur ya the x ada x nya ya, ini ada s nya ya the x berarti uh, telurnya itu ada banyak tapi kenapa di sini pakai is coba teman-teman di sini mbak Ega dan mbak ayu juga coba kenapa di sini kok pakai is why why kenapa di sini pakai is tapi di sini itu ada s nya harusnya kan kalau the xr gitu kan ya kalau bendanya banyak kan pakai tubuhnya R gitu ya, tapi kenapa kok ini pakainya IS Karena ini cuma satu, one. Ya, good berarti kepala, kepala kata benda ini adalah yang ini ya. Berikutnya yang ini kan, ya. satu dari salah, dari beberapa telur gitu ya. berarti pakainya one. Itu ya, one of the eggs IS ya. Jadi ingat ya, kalau ada seperti ini, itu yang kalau ada kata... Kata urutan kata yang seperti ini, yang kata, kata seperti ini, maka yang diutamakan itu yang sebelum of-nya, ya misalkan, uh, apa ya ini, one of the X is broken, walaupun jumlahnya banyak, tapi yang lurusak itu kan cuma satu, cuma satu, jadi satu dari beberapa telur. Uh, terus bawahnya berarti dia jawabnya pakai apa, pakai okay. R, good. R, G, ya? R, karena, patokannya bukan S yang di sini, tapi yang sini tuh. Oh. Bukan x ini mister ya. Berarti ya, ambil dari itu. Bukan, bukan. Oh. ini tuh walaupun dia x yang yang contoh tadi ya, Pak. Dia x. Oh. Tapi kenapa dia pakai is karena ini yang rusak itu cuma satu, Pak, Jadi hmm. satu dari beberapa telur. Dan hmm. yang yang rusak kan cuma satu kan? It's yeah. Broken gitu. Jadi kepalanya. Jadi makanya saya perhatikan kalau misalkan ada kasus seperti ini maka yang itu sebelum ini nya itu. of itu, ya. Jadi kalau uh, one of my brothers gimana? one of begini bagaimana? Of my Ini artinya gimana? One of my brothers berarti satu dari, dari untuk, abang saya. Abang-abang saya berarti mungkin punya abang tiga salah satunya aja gitu, salah oh, satu abang saya gitu kali misalnya, ya salah ya, satu abang saya gitu, salah satu abang saya gitu, tinggal misalkan tinggal tinggal di tinggal di Jakarta, salah satu abang saya ada di Jakarta nih, gitu biasanya kayak gitu biasanya ya, karena kalau biasa biasa pakai tinggalnya lift atau lift ada S apa S nggak ada Snya, cuma gitu. yang di Sobat, S, Mister karena one justru malah ini Pak karena ada satu malah pakai Bang, Pak Oh yang Bang, ini Bang, Bang, Bang, ini Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, satu berarti dia Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Pasangannya itu kan ya kemarin. Oh iya. Yeah. Oh iya, yeah. Pak. Jadi yang depan nih, Pak. Jadi jangan terkecoh makanya kalau ada of kayak gini, yang diperhatikan itu sebelum offnya. nya ya. Jadi perhatikan yang sini. Artinya yang depan sebelum of-nya nanti dia dia ya berarti ngikut yang depan ini. Kalau yang misalkan dua dari saudara saya, saudara laki saya. Two of my brothers berarti s-nya hilang karena dua kan berarti dia udah lebih dari saat satu. Berarti sudah bukan he lagi, tapi mereka Itunya D, D live in Jakarta. Oke, okay. lanjut selanjutnya. Nah uh, aturan ke tiga. Nah ini kayak kita kayak bicara hukum ya, kayak kuliah hukum. Perlu uh, tiga. Same subject always take a singular verb even though the meaning may seem plural. Jadi kata-kata ini yang di bawah ini teman-teman uh, itu Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya itu jamak, ya. tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dikategorikan sebagai singular. Nah, contoh misalkan uh, ini ada each, ya. each itu setiap, jadi setiap orang itu bahasa Inggrisnya uh, each people, uh, each person is. Ya. Jadi kalau ada each di depan itu tetap dianggap uh, ini apa, dianggap singular. Jadi someone, anyone nah yang paling terasa banget itu kalau ini nggak terasa ya depan-depan ini ya yang paling terasa ini uh, everyone everyone itu kalau dalam bahasa Indonesia apa ya everyone gitu apa ya teman -teman. orang mister nah, yeah. setiap orang. Yes, orang atau semuanya gitu ya semuanya everyone please uh, apa the class gitu semua orang tolong uh, ten eh uh, hadiri kelas nah kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu kan ini ya apa jamak ya berarti karena semua orang gitu ya jamak ya berarti banyak orangnya lebih dari satu kan ya Iya ya. tapi kalau dalam ini dalam bahasanya, bahasa Inggris ini tuh dianggap sebagai singular ya. jadi hmm. misalkan semua orang senang gitu bahasa Inggrisnya everyone, everyone is happy, happy. Nah, jadi bukan everyone are happy tapi everyone is happy hmm. kenapa jadi gini ya, malogikanya, membuat logikanya seperti ini. Kalau everyone itu se se seperti hanya uh, apa itu orang-orang yang dianggap jadi satu kesatuan, gitu, jadi satu golongan, gitu. maka mereka dianggap satu, dianggap singular. Gitu. Saya sering memberi contoh ibarat ibarat kita beli sayur itu sayur kampung misalkan di pas, apa di tukang sayur itu, itu kan sudah satu bendel ya, satu benda ya. Ini ya enggak, kalau beli sayur itu. Tapi gitu kan? Iya betul di, bisa. Dari satu bendel itu ada banyak kangkung ya? Yang di dalamnya ya? Betul banyak. Tapi kita ngitungnya satu ya. Kalau kalau belinya satu iket, satu ikat satu gitu kan ya? Betul. Nah, nah, ibaratnya seperti itu. Jadi ada banyak di apa ya di dikumpulkan jadi satu nah dihitungnya menjadi satu gitu ya. Jadi logikanya seperti itu aja. Jadi ibarat itu ada ada apa kacang panjang itu yang di ada banyak diikat jadi satu, nah dihitungnya menjadi satu. Jadi kita bayarnya ya cuma satu itu. Gitu. Jadi kita nggak nggak bayar per apa per per, apa, per kacang panjangnya satu satu gitu nggak. Jadi saya itu gerombolan itu satu satu satu ikat itu. Gitu ya. nah, itu logikanya seperti itu ya. Nah, everybody apa artinya? Halo, everybody artinya? teman-teman di sini apa? Arti everybody? Tiap ya, orang. orang. Ya, orang. Sama. sama, ya semua. Kalau everyone, everybody tuh hampir mirip ya bagus ya. Nah, sekarang coba contoh yang di sini. Someone in the game was hurt. Ya, was hurt, bukan not hurt ya. Tidak berarti karena someone itu hitungannya sa satu. Someone itu apa? Kalau bahasa Indonesia sesat. Seorang. Seorang ya. Yang ini neither of the man. Nah, neither itu apa, teman-teman? Ada -teman? yang sudah ini ya? Neither itu tidak ada dari orang-orang. Jadi, neither itu bandingannya kayak dari is not, ya. there are not. Kan sudah saya ajarkan ya. there are itu ada gitu ya. There days, itu ada gitu ya. Ini itu kayak ini ya, kebalikannya. Neither itu enggak dari dua dari laki-laki yang bekerja. Jadi, enggak ada yang masuk gitu enggak ya. ada yang kerja. Ini, ini pakainya is ya. Walaupun teman-teman kalau perhatikan di sini, itu kan ada men ya. Men ya. Men berarti dia laki-lakinya lebih satu apa dua, kira -kira? lebih dari dua. satu ya, lebih dari iya, satu berarti. dari satu ya. Berarti dia banyak gitu ya, walaupun di sini dia pakai men, tapi dia di sini pakainya is. Kenapa? Karena depannya itu ada midernya, nah, makanya perhatikan sekali lagi bahasa Inggris itu uh, sifatnya itu sedikit ngitung-ngitungan gitu ya, agak main logika juga gitu, makanya. Uh, kalian nanti kalau sudah kalau level level A1 A2 dalam bahasa Inggris itu nanti masih seperti ini ya masih lampau sekarang terus apa masa depan gitu ya tapi kalau nanti sudah masuk B1 B2 itu sedikit mikir jadi kayak logikanya udah mulai ini jadi kayak ada hitung-hitungannya gitu ya kenapa kok pakainya is bukan R gitu jadi udah mulai mikir seperti itu tapi nanti kita ayo ya merangkak ke sana ya pelan-pelan ya kalau nanti tak jelasin di sini sekarang nanti Enggak ada yang masuk lagi nanti, karena udah oh, langsung. masuk, Oh, bahasa Inggris itu susah gitu nanti. Langsung <laughs> ya oke. Okay. Uh, terus, kalau misalkan uh, ada bilang semuanya masuk, uh, semuanya bekerja hari ini, gitu. Bahasa Inggrisnya belum Everyone, everyone, everyone, everyone, everyone, working today what Work? Works, working. Okay. Works. Okay. Kenapa worksnya pakai es Karena everyone. Everyone, gitu ya. Berarti hitungannya seperti halnya beli kampung yang di diikat. Jadi orang banyak tapi dijadukan satu rombolan gitu ya. Dihitungnya itu per per per, per, per, per, anu per, per, per itu ya. Per per itu ya. Kalau ibarat itu sayur lagi. Kenapa tidak working? Karena nah, tidak ada keterangan today. Eh uh, Ya, kemarin saya belum jelaskan itu ya. Itu pertemuan besok sih, Bu. Jadi uh, oh. jadi working itu artinya sedang, Bu. Sedang. Iya. Yeah. Jadi kalau kalau working itu nanti sebelumnya ada to nah, kemarin kan saya bilang ya, kalau ada kata kerja itu enggak boleh ada tuh oh. gitu ya. Nah, nanti ada ada pengecualiannya. Nah, pengecualian itu nanti pas itu present continuous itu. Nanti saya akan jelaskan ini ya. Uh, hari Sabtu ya, Bu dateng ya hari sabtu ya kalau pengen tahu kenapa pakai ing gitu ya Benar dateng dateng ya kalau, <laughs> kalau malam minggu always sir ya kalau hari rabu itu kadang dari kantor jam setengah oh, tujuh gitu. tidak apa apa tidak apa, -apa, gak apa, -apa. Yeah. yang jelas kalau untuk untuk ini untuk uh, untuk pasnya pak lukman dan teman teman di sini saya itu setelah ini nggak ada jadwal gitu jadi kalau molor dikit pun saya juga nggak masalah iya gitu. yeah. yeah asal nggak ngantuk aja sih nanti saya ngomong terus pak. kalian tidur semua ya saya bahaya. Ya. <laughs> Mister, <laughs> tapi di atasnya kenapa pakai is ya tadi? Ya itu karena dibendelin jadi satu, pak. Bapak ini perhatikan, pak kalau kata kerja itu kalau uh, yang dia sih it itu kata kerjanya tambah s pak. Sihiit ya. Yeah. Sihiit kata kerjanya itu ditambah s, terus yang tubinya itu is. Jadi misalkan hi is. Ma oh iya yeah, oh, gitu ya. Okay. Jangan Bapak masih ketukar kayaknya topinya kayaknya. bisa <laughs> gitu ya. Bisa. Iya iya ya. Oke. Saya ini ya. Heeh, tidak ketukar. Oh, kadang ketukar. Okay. Enggak apa-apa, Nong. Bahasa Inggris itu identiknya di situ, identiknya di topinya itu. Hmm. Dan saya kemarin bilang ya, kalau bahasa Indonesia itu kita boleh bilang saya saya marah, itu boleh ya. Saya marah gitu. Itu kan kalau di secara di diperhatikan di itu kan tidak ada kata kerjanya tuh. Saya marah. Ya. Yeah. sedangkan, C tidak, nah, nah, sedangkan kalau bahasa Inggris itu harus memiliki kata kerja. Kalau disebut kalimat itu harus ada kata kerjanya, maka kalau tidak ada kata kerjanya digantikan dengan apa? To, to be B. Makanya, to be. kalau saya, saya marah dalam bahasa Inggris itu: "I am I am, angry. Angry. angry, angry, angry, angry". Karena ada "m" di situ, kenapa pakai "m"? Karena itu menggantikan kata kerjanya. Gitu. Jadi, karena enggak ada kata kerjanya, kok. Saya marah, nggak bisa. I angry, gitu nggak bisa. Makanya, nggak ada kata kerjanya digantikan sama to, to be. I am angry. Ya. Nanti kalau Binawila yang pertanyaan ing tadi, nanti to be itu akan membantu dalam ingnya itu. Tapi ya. untuk menjelaskannya nanti ya, Bu. Eh, tunggu tanggal mainnya Bu. Baik, Bapak. Nanti. nanti kalau jelasin sekarang, nanti filmnya ini, bocor duluan. Ya. <laughs> Oke, okay, nah itu aturan ketiga. Nah ini aturan keempat. Kita hari ini ini ya kayak belajar hukum ya. Jadi aturan-aturan gitu. -aturan. aturan keempat itu the following words may be singular. Nah kalimat, -kalimat di bawah ini mungkin kedengarannya itu kayak apa singular atau plural ya. Tapi sebenarnya itu tergantung sama konteksnya. Konteks kalimatnya di konteks digunakan di kalimat. Nah saya sudah jelaskan kemarin ke teman-teman dan -teman, nah, kemarin Bu. Zarina, ya. Zarina itu tanya bahwa kenapa bahasa Inggris itu kok satunya pakai in pakai at? Karena bahasa Inggris itu sifatnya adalah konteks kontekstual. Jadi tergantung konteksnya Tuh. Ini yang bingung karena kontekstual itu dijelaskan itu kadangnya susah gitu maksudnya. Makanya kadang kadang kita bilangnya kalau pengajar bahasa Inggris itu ya sepunya ya itu kontekstual gitu. maksudnya tergantung konteksnya gitu. Nah, ini nih, some any sama all sama most. Some itu artinya apa teman-teman? Beberapa ya. Beberapa. Kalau any itu ada, ada any tapi itu untuk kalimat tanya biasanya. any uh, hmm. anybody at home gitu kan. Anybody at home gitu. Is anybody at home? Buat tanya biasanya. Uh, all itu apa artinya? Semua. Semua. Semua. Semua ya. Kalau most apa most? paling most itu most itu paling boleh atau uh, kebanyakan kalau oh, ini. artinya artinya bisa dua bisa paling bisa kebanyakan hmm. nah contoh kalimat pertama most of the news is good berarti kebanyakan dari berita itu baik, ya? baik ya. jadi hmm. berita yang di titik tv itu kebanyakan berita bagus gitu ya most of the news is good nah di bawahnya dia pakai most ini pakai is ya perhatikan ya pakai is ya ada isnya ya nah di bawah ini, most of the flowers were yellow. Nah, ini aja ya, gampang. R yellow. Nah, satunya pak, dua-duanya pakai moss. Perhatikan, two of them are using moss, but uh, tubenya berbeda. Satunya pakai is, satunya pakai r. Kenapa kira-kira? Karena tergantung sama kata ben, bendanya, gitu ya. Karena kata bendanya itu yang di atas ini apa, tidak bisa dihitung. Kalau yang ini kan bisa dihitung kan? Yeah. Flowers ada esnya ya, berarti bisa dihitung ya. Flowers gitu ada esnya, berarti penanda ini es ini adalah penanda jamaknya gitu ya. Nah, yang di atas news itu nggak bisa dihitung ya, wilayah Pak, Pak ini ya. Pak yeah. Baru ya, itu nggak bisa dihitung. Jadi, ini, beri, jadi berita itu kalau beritanya. Beritanya ada dua, berarti ya news gitu aja nggak ada newses gitu nggak ada, news gitu, ada ya, nggak ada news gitu aja. Jadi sini itu kan news, news itu berita ya. Nah ini enggak, jadi dia nggak ada. Nah kalau di, kalau ankaun kemarin kan saya bilang kalau uncountable itu nggak ada bentuk pluralnya, berarti adanya cuma bentuk ini kok, bentuk singular kok. Makanya saya sering bilang kemarin ada my hair is black, rambut saya warnanya hitam bukan my hair are black, tapi my hair is, is black karena helayan itu tidak bisa di, dihitung ya. tidak bisa dihitung, jadi yang helayan apalagi kemarin helayan, maksudnya helayan sama apa? sugar, ya butiran berarti ya, sugar butiran terus apalagi? yang sukanya, okay. ya sukanya otot vertical water oh, yeah. okay. cair, cairan, hmm. ya. cairan. Kopi, kopi, kopi. Nah, kopi kopinya nggak bisa nggak bisa dihitung, tapi gelas kopinya bisa dihitung. Jadi kalau beli kalau kita belikan kan per gelasnya se -segelas isinya berapa? Eh, apa harganya berapa? Oke, aturan keempat ya kita lanjut ke aturan eh, selanjutnya. Nah ini kita hari ini pokoknya apa ngajarnya kayak ini kayak anak hukum. Jadi per per ini perundang undang-undang. Nah, <laughs> okay. Subject joined by And jadi subject diikuti oleh by and are pura. subject joined by or or not take part that agrees with the last subject. Ini kalau baca ini pasti kalian pusing. Mending saya jelaskan aja. Soalnya ini apa diulang-ulang kalimat ini. Nah oke, okay. Bob and George are living. Kenapa Bob and George are? Pakainya are. Kenapa gerak Ini gini aja deh. Karena dua oh, orang, bisa. Karena dua orang. Good. Karena ada dua orang. Ini, ini nanti ya bu, yang Bu Nawiyah ya, yang pengen tahu kenapa itu ada ing, nanti saya jelaskan. Ini contoh kalimatnya. Tapi saya akan menjelaskannya uh, ini ya, hari Sabtu ya. Bob and George itu kan ada dua ya. Bob and George berarti kayak Bob plus George ya. Bob ditambah George berarti uh, kalau diganti apa? Kalau diganti pakai kata ganti, deh. Pakainya Oh, they are living mereka they ya no mister sinyal oh. jaringannya nih oh jaringan beliau iya yeah, jaringannya Hari ini banyak yang izin, baik-baik nah, ada Tapi memang hanya cuman baik-baik, 6 iya. iya. sama misternya. Iya. Mungkin masih Lebaran Iduladha, Pak. Oh, iya lebaran bercanda. bercanda. Masih pada bakar-bakar kambing. Masih malam, malam, malam ya. Oh, ini misternya keluar, jaringan. emang eh. tadi beliau bilang katanya lagi hujan. Iya Pak, Jakarta deras. Hm, deras buah hujan ya Mbak. Tadi aja kehujanan Pak saya. Dari sore dari jam empat. Hmm. Halo halo teman, halo. Ya bisa, Ya. Ya, sorry ya. Ini hujannya udah mulai deras jadi harus. <laughs> Gawab Mister. Kakaknya ditambahin ya, jadi keluar masuk keluar masuk gitu. <laughs> Yeah, uh, Oke, okay, kita lanjut aja ya. Uh, Oke, okay. uh, balik lagi. Uh, udah, udah. Uh, suara saya terdengar, teman -teman? Dengar. Okay, clear, ya. Nanti kalau ini, ini ya, tolong saya dicat ya. Dicat, misalnya, Oh, Mister, uh, ini ya. Nanti saya biar ini dulu. Or, uh, saya diam dulu gitu, menunggu jaringannya stabil. Uh, Oke, okay, artinya jadi gini ya maksudnya, teman-teman. Kalau Bob dan George itu kan tambah ya. Jadi Bob sama George ketambah jadi, artinya kalau diganti itu artinya bukan he, "he and he" lagi, berarti artinya "they they are living" gitu ya. Nah, yang bawah ini hmm. "neither bob nor george" ini belum saya terangkan, tapi uh, ini aja tampilan. kita. "Neither" itu artinya tidak dua-duanya, tidak, tidak, at atau tidak bob dan george, tidak bob atau george itu datang, itu pergi maaf, itu pergi jadi. Kenapa di sini pakai is yang di sana pakai r? Karena gini, yang di sini itu artinya tidak dari dua orang ini itu ada yang pergi. Berarti pakainya atau maksud antara Bob sama George ini enggak ada yang pergi gitu loh. Jadi bukan George juga bukan Bob, makanya pakai is gitu ya. Ini jelaskannya agak susah ya. Tapi sekalian intinya paham lah, ini kalau ada dua orang kayak gini yang berjejerah itu belum tentu pakai R, tapi juga belum tentu pakai Is, nanti selanjutnya akan saya terangkan lebih mendalam, ya, karena ini belum saya terangkan, karena ini masih ini materi sudah B1 ini, jadi perlahan ya, kita merangkaknya perlahan ya. Oke, nah, aturan keenam, 6 nah, aturan keenam ini, Bu Nawias sama Pak Barul, itu adalah there and here are never subject. Nah, ini yang per, seperti yang saya terangkan kemarin, kalau there are, there, there are gini ya, misalkan ya, there are gini, pakai R deh, biar enak. There are gini ya. Itu, there itu sebenarnya gak, bukan subjek ya, Bapak-Ibu ya. Di sini there ini bukan subjek Ini bukanlah subject. Subjectnya itu adalah yang ngikutin di bawahnya ini. Gitu ya, yang di belakangnya ini. Kenapa di sini pakainya art? Berarti karena, apa? Bu tempat dan Pak Baudu, kenapa di sini pakainya art? Karena bukunya lebih dari satu, iya. nah, good jadi mengikuti yang belakang gitu loh. Maksudnya, jadi ini itu pakainya is atau pakainya art itu tergantung sama yang di belakangnya gitu. Jadi tidak tergantung sama bar-nya. Gitu. Nah, saya jelaskan ya? Jadi ngikut ke belakangnya. Kalau misalkan gini, bar misalkan seperti ini, ini pakainya is atau art. There is, okay. is. there is. There is. Good. There is one book. Karena ngikutinya yang belakangnya gitu ya. Nah, sekarang kalau begini uh, kalau ini, uh, there is ada rambut di apa di apa di uh, meja di there are apa there is. There, there. is. There is benar there is, Pak misalnya. Leman. Dari es. Kenapa? <laughs> karena karena ada hair itu sifatnya apa? Bukan bukan enggak ada esnya hair itu kan nggak bisa dihitung fundamental eh, itu. Angkak tebel un misalnya. tebel ya. Uncantable. Sekali lagi ya Uncantable. kalau kalau yang berlebihan itu tidak bisa dihitung. Makanya tidak ada bentuk jamaknya. Jadi enggak ada there are hairs itu nggak ada ya. Adanya cuma garis Karena dia angka tebel nggak ada bentuk. Ada bentuk pluralnya, jadi plural, bentuknya itu jadi satu semua. Nah, pakai is semua pokoknya, ya. Gunawe ya bisa dipahami ya? Bisa pak. Kayak, pelan-pelan banget ya, ya. ini saya. Kalau ini nggak bisa, nanya gitu ya. There is di report. Berarti kalau kayak gini, kenapa pakai is? Report. Report. Laporan. Nah, reportnya satu ya. Tapi kalau misalkan saya gini, report gitu, report pakainya apa yang di sini? Here. Yeah, are. So, here. Are. Here. Are. Are. Here. Are. Ini here ya, Pak. Here itu artinya here. ini loh, ini loh, Ini adalah gitu. Jadi kayak this is gitu sama. Jadi kayak menunjukkan gitu ya. Here is here are gitu. Kalau kalau ini hilang enggak pakai reports itu, Sam? So. Kenapa? Here are the reports tetap ya, bukan here are reports. Eh, uh, pakai dia, the, Pak. Dia okay, itu menunjukkan bentuk. bendanya. Ini oh, menunjukkan yeah. bendanya bendanya itu di ini, nanti saya akan jelaskan kenapa benda itu ada yang enggak pakai the, ada yang pakai itu nanti ya Pak ya jadi uh, kalau ada biar sama here dua ini ya atas bawah ini itu ngikutin belakangnya gitu hmm. R sama isnya tubinya itu ngikutin kata benda yang di belakang tubi itu. gitu ya. jadi, karena diri sama nu ini materi itu bukan subjek. Jadi itu bukan subjek, Oke, lanjut ya. Ini aturan ke berapa ini? Oh, nah ini Berarti aturannya sampai masih kayak Saya lupa selesai nah, kita ini ya. Selesai dulu yang ini. Ini Nah, coba kita kerjakan bareng-bareng nggak -bareng, usah ini uh, neither of the man is iriet kira-kira gimana ada yes. orang itu is yes ya karena walaupun dia yes. man man pak ya tapi ada neithernya neither. di depan neither neither neither bacanya neither neither, neither. neither. itu pak lukman ini ya kayak kayak bule banget ya <laughs> ni nider pak bacanya oh. ni n i nider nider nider oke nah. nider nah. itu malah susah jadi bapak itu yang susah malah, yang gampang malah dihitung susah gitu. <laughs> nider gitu ya. ini soal soal tuful ya, eh? ya soal ya menjebak ya soal tuful nah ini menjebak. soal soal tuful ini saya Bisa. saya ya ini saya ini saya menggunakan ini apa slide ngajar tuful saya gitu ya jadi sekalian ya nanti kalau pengen apa pengen belajar Google sekalian ini memang gitu ya? Uh, nah, ini ini pakainya R atau Is, coba diperhatikan baik-baik. the girls the Girls. berapa? Okay, ada istri, R. istri, Is. Eh. R. Karena the girls. Oh ya, yeah, ada. Tapi istri, ada istri, bu? Ada. Oh istri, yeah, is Is. Is. setiap sudah siap untuk per pergi. pergi. Nah, ingat setiap itu, kalau dalam bahasa Inggris, itu kayak itu ya, beli tadi, kayak beli tadi yang dijadikan satu, makanya dihitungnya sing singular, Oke, makanya tubuhnya itu pakai is pasangannya, bukan lagi pasangannya are. Ya, halo, suara saya terdengar. halo, clear, Mister, clear, clear, Mister, clear, sir. Okay. Kalau kalau jaringannya nggak stabil kan ada notifikasinya ya makanya saya diem dulu gitu nanya dulu. Oke uh, lanjut ya. Uh, yang bawah ini apa? Is atau R? Uh, Perhatikan baik-baik baik ya. Perhatikan baik. Fakultas beberapa. Berapa? R. Oh. R good ya. Oh, Karena membersnya pakai pakai S. Dan ini artinya beberapa beberapa. Ingat teman-teman, ingat teman-teman. Kalau ada yang model pakai off yang ini, pakai off seperti ini, maka uh, yang kepala ininya itu, yang dipakai itu yang di depannya ini, yang depan ini yang dipakai. Jadi ini kan walaupun fakultinya nggak ada S ya, ya perhatikan yang belakang ya, nggak ada S ya, tapi sebenarnya yang ini yang digunakan itu loh. Jadi kalau ada off itu, depannya yang dipakai depannya. Ya. Oke, okay. uh, nomor 4, yang bawahnya gimana? Observe. Observe. Okay. Oke, okay. Pak, Pak Barul sama Pak oke, sama oke, oke, sudah mulai oke, oke, oke, oke, Karena oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, apa? oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, yang Most of the seats. Word, ya? word, word, good ya. Kenapa Pak pakai word? Why? Nah, kebanyakan S. bu, uh, kebanyakan bangku-bangku itu ya. Yes. Yeah. Ya, hmm. seat itu tempat duduknya berarti lebih dari sa satu. Satu. Ah. Berarti makanya dia menggunakan word. Kalau dia misalkan water gitu, most of the water misalkan, berarti dia pakainya words karena water itu tidak bisa dihitung gitu loh. Nah kita lanjut lagi ya, ini halo teman-teman halo Mister Clear Clear ya Oke ada notifikasinya soalnya lanjut ya teman-teman ya Nah sekarang kita levelnya agak naik lagi coba latihan lagi bareng-bareng yuk Nah ini ya Margo and parents visit or visit hmm. Visit, visit, kenapa pakai visit? Karena it. Itnya, oke ya. Kalau pak baru gimana pak? Visit atau visit? Hmm. Atau video dulu, atau phone friend dulu. Ini visit, visit. <laughs> visit ya, ya. Karena ya, D kan, visit, ya, karena D kan. Ya, D. Nah, jadi itnya itu kan di belakang bu, jadi nggak ngaruh bu. Hmm. Ini kan di belakang, jadi kan. Kita kan belajarnya, jadi ya, kan ya. subjek sama ya. verb. subjek sama verb, jadi belakang ini cuma pelengkap, jadi nggak penting. Ini tuh nggak jadi penting, harus lihat depannya aja. Iya, yang subjek sama verbnya aja, gitu maksudnya. iya. Hmm, ini ya. kan ya. Marco and her parent, berarti hitungannya B, ya. Ya. makanya pakainya visit. Oke, nomor dua yuk, Leader, either, okay. either sorry, either, betap, or, blesses, is, is. Yes, good either ya. Berarti maksudnya gini loh, teman-teman. Uh, saya kasih gampangannya ya. Ini ya, pakai model kayak gini ya. Kalau Margot dan uh, her parents, misalkan ini, misalkan pakai ini ya, kayak gini ya. Kalau visit, kita bikin Margot and or her parents is uh, sorry visit nah yang satunya di sini pakai mana? yang di sini pakai n ya pakai n di sini pakai or yang di sini pakainya karena dia pakai n pakainya visit kenapa karena ini ada dua ya jadi kayak margot ketambah orang tuanya jadi ada dua berarti hitungannya day gitu ya loh teman, teman halo ya lanjut lanjut so, ya. Okay. Okay. Kalau Margo sama orang tuanya gitu, ya, Margo and her parents, pakainya visit karena ini antara Margo dan atau orang tuanya gitu. Jadi salah satu aja hmm. gitu yang datang. Jadi tidak dua-duanya atau kalau kayak gini kan yang datang uh, yang mengunjungi itu kan tidak dua-duanya toh? ya ada. Ya. Antara Margo atau orang tuanya. Hmm. Berarti yang datang satu ya. Satu orang kok yang datang ya. Itu yeah. satu orang kan? Nah, antara orangnya aja ini ADS-nya. Jadi. sih. Terus yang nomor ini yang fern sama Fred ini gimana? Gampang ini. Fred Fred. Need. 8 with with with s or without s without um, s without s ya yeah, underly ya yeah. underly dannya tidak meragukan lagi ini benar-benar jelas. nomor selanjutnya there is atau there are? There is. There is. Eh, sorry sorry, there are. There are good karena a dog, a cat and a bird. karena yeah. yeah. yeah. bendanya itu lebih dari satu. Yeah. Dewanya itu bukan cuma satu kok walaupun yeah. pakai e ya. Ya yeah, yeah. kan? E yeah. ada, ada se hmm. sebuah sebuah ada seekor ya seekor anjing tapi walaupun pakai e eh, tapi hewannya itu ada banyak ada anjing, kucing dan burung berarti ada tiga ya makanya pakainya der okay, sekarang yang terakhir neger nah ini yang gampang tadi yang ini pakainya was was ya. jadi salah satu salah satu jadi enggak dua-duanya gitu jadi ini bukan n kalau dia n berarti ditambah gitu ya kalau or itu antara ini sama yang depan atau yang belakang itu aja. Jadi tidak dua-duanya. Mulai paham ya? Bunawiyah sama Pak Barul ya? Insya Allah. Insya Allah ini ya. Nah ini mungkin enggak perlu, ini terlalu ingin disini ya. Nah ini soal, ini mau nyoba ini enggak soal ya, Mau enggak? Ini yang salahnya di mana itu loh? Kalian mau nyoba enggak kira-kira? Ini. Boleh, ini, Sir. Boleh ya? jangan banyak-banyak okay ya? kayaknya bisa kepala panas ini. <laughs> satu, satu, satu ini aja deh, satu ini aja deh. Satu ini aja deh. Kira-kira yang salah yang mana? Yang salah ya? Cari yang salah ya? ya yeah. Di yeah, Ini deh, saya saya pandu deh. There are the books. Ini kira-kira ada yang salah Betul, gak? betul. Betul ya? Betul. Ya. betul. Kalau ini there are the Betul. Iya, plus. Teddy bot semestinya dosis ya. Eh, ini nggak ada, ada yang salah. Ini berarti salah benar ya? semua, mbak. Enggak ada yang salah. Oh, iya, benar, benar, benar semua. Ya jawab deh, gitu ya. Nah, <tuk> ini ya oh, ini, dia. ini yang, yang terakhir ini satu rakyat. Coba dicari yang salah yang mana. Ini oh jadi ngajar tuh ya. <tuk> Tapi nggak apa-apa. Buat ini aja. Coba. See Bikasanya. everyone love good. Everyone, everyone loves, loves. love loves. Yeah. Okay. everyone loves nah, everyone loves jadi pakainya s ya yeah. good karena ini hitungannya sing singular maka loves-nya itu harusnya ada s-nya gitu ya. nah maksud saya Bapak Ibu kalau saya menerangkan ini menerangkan hmm. apa soal tuh biasanya itu subjek uh, subject of itu sangat membantu sekali gitu misalkan ya yang salah yang ini saya ada kayak gini ya. Lihat kan teman-teman? Saya saya ngajib. Ya, boleh ya, teman -teman. Jadi misalkan tuh yang salat yang ini yang yang ini ya. Yang salat yang, ya. yang, yang depan ini. Nanti berarti kalau kita mengerjakan tupel, yang belakang ini itu nggak perlu dibaca gitu. Udah udah selesai ketemunya di sini, udah yang ini tuh enggak perlu dibaca. Ngapain orangnya salat ini gitu kan? Ya. Jadi apa? Menyingkat waktu gitu kalau mengerjakan toko tuh. Gitu kayak sangat bagus sekali. Okay. saya boleh nggak mau bertanya? Silakan silakan bu. Saya kan mau ikut ini ya tuval yang listening. Listening, listening, jangan listening bu, listening, listening. t, -t nya hilang bu, listening. List listening. Ah, eh uh, Untuk memahami apa ya istilahnya logat logat dari yang ngomong itu kan kayak kita kadang-kadang susah tuh. Ada enggak sih tipsnya gitu, Sir? Mohon maaf nih jadi ganggu. Bapak. Bapak. Eh, logatnya dalam konteks apa, Bu? Dalam pronunciasinya atau apa? Iya, kadang-kadang kan kita uh, harus mikir dulu tuh dia ngomongnya apa, cuman nggak jelas gitu kan. Oke. Okay. Kemarin saya udah jelaskan beberapa, sebentar saya akan menunjukkan ini. Itu, yang, yang, yang, yang. Hmm. Uh, saya punya untuk saya mau maaf, maaf ya saya ngajar banyak pakai Bapak pakai slide jadi kadang itu mimbrung namanya. Gitu. Hmm. Uh, ada dialek ya Bu? Dialek hmm. dalam soal Tufel tuh masih betul ini Bu, uh, aksen ya. Aksennya, kadang itu kita itu masih. Iya. Ya? Ya. Aksennya itu masih tergolong, kan agak-agak mirip kan. Kita kadang ya. ada. Oh, ya, oh, ternyata salah arti kalau kita. Jadi gini, bu, ya. okay. Jadi gini bu ya. Oke. Jadi gini bu. Oke. Ini sebenarnya bahasa Inggris gitu ya. Ini kemarin sudah saya tunjukkan. Jadi ini bu Val, ini enteng bu. Kalau aksen ya, Bu ya. Iya. Masih NT. Kalau soal IELTS ya, kalau soal IELTS itu udah logatnya kemana mana Bu. Ada yang logat Jepang, ada yang logat logat ini, coba logat. Headis sudah. kalau ini ini Ini antara bedanya sama IELTS sama Inggris, Bu ya. Ini contohnya. Mm -hmm. Penulisannya masih ya, ini. Tapi ininya begini, Bu. Kalau dalam pronunciation, nah kalau bahasa Inggris itu r-nya hilang bu, yang belakang, yang yang yang British ya. Jadi kalau misalkan water, bilangnya gimana kalau accent British Water, r -nya hilang, water, r-nya hilang, water, water, r-nya hilang bu, r -nya hilang, nggak ada r-nya, water. Coba dulu water, water, nah. Hanya hilang, itu British ya, hmm. tapi artinya sama. Hmm. Tapi artinya tetap air ya. Kalau American, nya itu terasa bu water, gitu ya. Oh, ya. Yeah. Yeah. water banter gitu. Airnya itu keras, airnya itu salah satu ininya, salah satu kualitasnya yang mencolok. Jadi, kalau yeah. British, ini ini, British kalau ngomong, oh, berarti airnya hilang. Mm -hmm. kalau itu kalau nggak ada R-nya itu sebenarnya R-nya ada cuma karena dia orang British maka R-nya itu tidak disebutkan. Contoh mm -hmm. misalkan kata yang ada R-nya di belakang itu misalkan uh, ini yang di kolom chat silakan dicek uh, Pak Baru dan mm -hmm. Bu Nia ya. Ada player. Mm -hmm. Kalau orang British berarti nyebutnya gimana? Play player. Ingat Bu kalau British British kan tanpa R berarti player. Nah, halo, uh, masuk lagi, halo, sebentar ya. apa biasa hujan, Nah, yang di ini player ini uh, yang British R-nya hilang bu. Player, gitu. Coba ikuti. Player. Player. R-nya hilang. Player. Player. Nah, player. Jadi R-nya itu hilang. Kalau kalau Amerika, R-nya ada player. Player. Nah itu, pokoknya Bu berarti kalau yang kalau ada yang ngomong player itu artinya play, player. Cuma R-nya itu tidak dibaca, gitu aja Bu. Itu ya, simbolnya. Ya. lagi misalkan, ini banyak sebenarnya, tapi uh, uh, nanti kalau dijelaskan semua bisa ini. Bisa, ya, ya. Kita Bisa nggak tidur gitu ya? <laughs> Jadi ini ya, cat beberapa aja ya? Iya baik. Sure. Beberapa aja. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu karena kalau British itu ini, Hurufnya Bu, itu dibaca kotak. Maksudnya kotak itu dibaca ini, dibaca benar-benar sesuai dengan uh, tulisannya. Jadi misalkan ini, uh, saya sering ngasih contoh Saya ketik di ya, Bu. Ini bagaimana, Bu bacanya? yang ini. Bat. Bat. Itu kalau Amerika, Bu. Hmm. Kalau, kalau British good. Oh, kalau British but. Jadi Cibatnya hampir mirip seperti huruf b. Jadi empat huruf b. Mmm itu kan u ya? Iya. U kan memang enak. kalau orang itu membacanya itu mirip ke hurufnya hurufnya kita. Contoh adimin ya. saran ini eh iya mmm pantun itu sebentar ya. Eh coba saya satu ya, ya. ini bacanya gimana bu kalau Bunda ini biasanya kalau belajar it's done. it's done it's done it's done bukan done tapi it's done, it's done. nah it's done. it's done nah ini bu jadi maksudnya bisa bisa ini ya bisa di pattern-nya atau polanya bisa dibahas. Kalau bagi dia itu dibaca hampir mirip seperti tulisannya tulisannya itu piston. Kalau kayak gini juga. Oh. Kalau bahasa XM bisnis biasanya about. About. Kalau Bates, kalau, ya. orang, kalau Amerika kan about itu Artinya mm. A gitu. About. Hmm. kalau British itu about, pokoknya intinya bu, biasanya itu, itu biasanya akan digunakan sesuai dengan hurufnya, hampir sesuai dengan hurufnya. Kalau Amerika ya? Kalau British. kalau British British. Kalau Amerika itu yeah. yang dan, yang but, bahasa Amerika yeah. itu. Nah jadi yeah, tulisannya Amerika. Jadi yang yang itu, ini, apa yang beres. dengarkan aja bu, apa, nonton juga. <tuk> Jadi, iya. uh, nanti lama biasa mengenal. Nanti ada lagi uh, kalia, tapi kayak gini. Jadi, kalau orang kalian pak baru, gitu, jelas, sir. Suaranya? Uh, Sorry, uh, yang ini Pak. Pak saya terdengar, halo. halo? Ya, ya, sekarang sudah. Uh, uh, yang bawah itu Pak, yang chat bawah saya chat baru itu yang itu, Sehingga kalau mengucapkan bagaimana? Mengucapkannya, today. Today, today, hmm. Bu Menawiah today gitu ya, today. Menawiah, halo? Ya, halo. Uh, today, today, gitu ya. Today, ya. Nah, kalau orang Australia itu to die. Goodbye. Oh, ya, itu Australia. diaannya kayak gitu. Jadi, istilahnya kayak gini, Jengisnya kayak gini ya. To die. Ini, ini kedengarannya tuh kayak to die. Artinya apa? Untuk untuk mah Untuk mati. Ya, goodbye. Oh iya. To die itu yang mati. At the goodbye ya tapi kedengarannya kayak I want you there saya mau tinggal gitu ya jadi aksen ya aksen nah jadi yang kalau Australia itu Enggak dipakai jadi bukan dipakai nggak dipakai cuma memang dipakai gitu. jadi enggak dipelajari makanya yang dipelajari itu Amerika dan British Amerika dan British yang nanti kalau Australia memang itu kalau sudah menguasai Amerika dan tidak perlu dijelaskan, di, tidak perlu dipelajari, cuma tenggangannya ibu dan Pak Barul tahu, pernah gitu. mendengar, jadi tidak diajak Ini kok ngomongnya, oh, but, ini berubah, ini berubah, gitu, kan? gitu, ya. okay, uh, ini berubah, ini berubah, ini berubah, ini berubah, ini berubah, ini berubah, ini berubah, Mister, berarti kalau untuk listening IELTS itu yang terkait mungkin problem isnau ya itu lebih banyak kita mendengar yang British atau seperti apa, Mister ya? Iya, Iya. Ah. Jadi uh, kalau IELTS ya, kalau IELTS susah, IELTS biasanya latihannya kalau sama saya itu mendengarkan berita oke, okay, macam negara. Dari kalau ini itu Amerika ya, dari divisi itu, artinya eh, ini ya, divisi itu kan punya yang ya, divisi ya, DC itu loh, DC itu loh, nah divisi kan hmm. Inggris. Oh. Nanti kalau berita dari ini, CNNRI itu Amerika, CNNRI Indonesia, kalau hmm. Indonesia itu yang c itu, kalau yang c itu oh, ini Leon itu berita ini apa dari, dari India jadi kalau ngomong itu ada kayak India besar jadi ini terus kemudian ada, uh, NHK. NHK Jepang oh, nah, hmm. jadi orang ngomong jadi orang Jepang, gitu kan ini internasional kan Analty, Kalau di Indonesia apa ya? yang, yang apa nyiarin, pakai Itu, itu Mister TV, yang bahasa Inggris. Ya, itu ya, Kalau yeah. bisa, I, yang bahasa Inggris itu ya? Yeah, terus, terus ini apa satu lagi itu yang ini yang biasanya contoh itu. Oh ini. JTGN. JTGN. Itu dari ini Tiongkok. Dari dari Cina itu dia kalau ngomong itu kalau yang Tiongkok itu kan ya Tiongkok sama Jepang itu kan mereka tidak punya huruf R ya jadi kalau ngomong itu agak cadel gitu misalkan eh, apa eh, apa kayak eh, misalkan eh, apa ya eh, player gitu dia player Jepangnya belakangnya kayak cadel jadi gitu ya. itu itu hmm. kalau mengalami aksen itu kayak gitu jadi mendengarkan berita-berita yang dari orang lain, jadi penutur bahasa lain, gitu. mm. mendengarkan Inggris bahasa Inggris dari penutur bahasa orang yang bukan Inggris. Kayak gitu. Jadi sering nonton YouTube aja udah punya YouTube kan zaman dulu tuh kan agak repot ya, channelnya itu cuma channel TV kan cuma nyambung lima tok, gitu. RCTI, CTV, sama sisanya apa gitu kan. Kalau sekarang sudah ada YouTube jadi sudah mulai gampang dipahami. Oke, seperti itu ya. Ya, baik. Selamat. Sekarang kita ini ya materi sebentar ya. Materinya agak banyak kok, cuma dikit. Mulai gitu aja bu, bu apa buanawi ya. Coba didengarkan apa? Nonton-nonton berita gitu, CNN. Gitu. Coba dipahami itu maksudnya apa sih? Gitu. Nanti lama-lama terbiasa. Terbiasa ya. Harus sering dengar berarti ya. Sering dengar ya. Kalau listening kan memang yang mendengarkan bu. Jadi harus dengerin. Ini, kalau bisa dengerin yang Amerika sama British saja, Bu, kalau itu Karena yeah. yang jarang ini ada di alat kebelokan itu jarang. Tapi yang kalau repot, yang, yang LP, itu. LP, apa, PLTI itu British apa yang LTI? Amerika? LTI itu saya mau berdengar. Hmm, lembaga tesitas, oh. ya, lembaga oh. pelayanan. Oh yang yang model-model seperti itu biasanya mas, acuannya masih British sama Amerika. British, America. British Amerika dua itu Ya. ya. Jadi uh, sebenarnya kita itu diajarkan bahasa Inggrisnya orang Inggris ya, orang Inggris. Jadi kita itu kalau baca buku ini, baca buku bahasa Inggris, buku pelajaran itu diairinya cara orang British. Tapi cara ngomongnya kita itu Amerika. Kenapa? Karena nyok, orang Inggris itu susah gitu loh. Orang Inggris itu kayak itu loh, bu. kayak orang, orang Batak yang ngomong bahasa Jawa, yang uh, ngomong, ngomong bahasa Indonesia itu yang ngomongnya itu, aksennya itu naik lengket betul. Gitu iya yeah, susah ya. Susah gitu makanya mending kalau ngomong itu pakai bahasa Amerika gitu. Amerika. Tapi kalau nulis penulisannya kita itu pakai model Inggris. Oh. <tuk> Berarti kita mendua, Mister ya, mendua ya. Mendua. <tuk> mendua. <tuk> menikah Pak, menikah malah <tuk> Menikah. Nah, karena karena kalau ngomong pun juga dialek apa? Medoknya masih, to kalau ngomong bahasa Inggris kan? Betul, gitu, jawabannya masih berarti, ya, berarti. Tapi mesin mending, Mister, eh, uh, kami waktu ketemu orang Cina sama orang India. Ini ngomong apa? <laughs> uh, gitu, mister. Uh -huh. Tapi, kalau ini, ini, Pak, apa intinya mereka itu? Eh, uh, yaitu nanti, kalau ngomong sama orang yang bukan orang Inggris sama mereka itu, jangan, hmm. jangan, jangan, apa, jangan jangan nggak pede karena mereka Inggrisnya juga belum tentu lebih baik dari kita gitu ya betul Mister apalagi yang orang Afrika Mister. Ya, apa ya <laughs> orang Afrika itu aksen sendiri ya Afrika itu ya, memang, ya. ya dulu memang jajahnya Inggris kan makanya ya. banyak mereka yang ngomong pakai bahasa Inggris cuma dialek mereka itu agak agak ini agak agak susah dipahami karena ada ininya ada ada ini ada konteks budayanya juga gitu Oke, okay, uh, lanjut sini ya. Ini gampang aja. Ini hari ini simple karena sudah materinya sudah. ada Nah, uh, kita hari ini akan mencoba mendeskripsikan seseorang. Describing people personality. Personality itu apa sih, bahasa Indonesia-nya? Uh, personality itu kepri, kepribadian. Ya, kepribadian dari kata per, per, personal. Person. Oh, person. Person. person itu artinya apa? Oh, orang ya orang, orang. Kan? Berarti personal itu ya tidak Kepribadian gitu ya. hmm. okay. Nah sekarang kita mulai Ini ya coba Bu ya karena Pak baru sedang ini Sedang off, apa, tidak bisa nomas. Coba Bu, kira-kira uh, Ibu dari Kata ini yang di kotak ini ya. Coba lihat Bu, kelihatan enggak? Kecil, Sot Kecil ya, saya gede kan ya Iya. Oh, dia nih. Nah ini. Nah, ini sudah, Bu. Ya. Nah, iya. kira-kira Ibu mana yang paling ini, Bu, percaya diri dalam menyebutkannya, Bu? Hmm. Yang paling percaya diri. Satu aja. Satu aja mana? Oh, child. Oke. Okay. Bacanya child, Bu. Ada tuhnya di belakang mati, Bu, ya. Child. Child. Child. Child. child. child ah good. Uh mulai kayak yeah. Jadi intinya, saya sering ngajar kalau Pak Pak Lukman bercandanya dan Pak Baru itu kalau ngajar itu intinya itu kayak ada huruf mati di belakang gitu, jadi tetap harus dibaca ya. Itu oh. cara makrotnya bahasa Inggris ya, ciao. Gitu, ya. <laughs> Wakaf <-off>, Mister ya? <laughs> ya, ya, ya. Jadi child intinya itu masih okay. kerasa. Yeah. Terus mana tanya. lagi, Bu? Mana lagi kira-kira yang bisa? Angkel. Hmm. Angkel. Good ya, angkel. Simple. Terus kalau Pak Lukman, mana Pak yang kira-kira ini? Coba Mister ya. Nanti kalau salah perbaiki Mister ya. ya. <coughs> Niphew. Betul, Mister? Niphew. Nephew, Pak. Nephew. Nep Nephew. Nephew. P-nya oh. hilang, jadi ganti F. Nephew. Nephew. Nah, Nephew. Oh, P-nya hilang, Pak. Nephew. Oh. Nep ne e ne ne ne ne nephew nephew gini lho, pak. oh nephew nah udah oh. jadi uh, paling paling itu ini apa kecenderungannya itu sesuatu yang gampang itu dibikin susah tau lah nephew <laughs> nephew oke <Okay, sorry>, <laughs> itu dialeknya itu apa kayak dialek inggris kuno gitu <laughs> susah <laughs> banget ya. nah gitu ya uh, oke okay. arm um, itu artinya apa arm um, di. Bibi, Bibi lagi-lagi ya, kakak, lagi laki ya, uh, adik lagi-lagi. Ya. Jadi, tidak, tidak, ini tidak, tidak, tidak ada batasan lebih tua, lebih mudanya sama. ya. Charles itu apa artinya? Anak-anak, anak, anak, anak-anak, anak-anak, anak-anak, anak-anak, anak-anak, anak-anak, anak-anak, anak kok satu dari child, tapi kalau banyak children. Jadi satunya itu dibaca child, ada a gitu ya. Satu hmm. lagi dibaca children. Jadi ini jangan bilang children gitu ya. Nah, ya. Children. And pasin apa artinya pasin? Ocean itu Misal, ini. Upu. Upu misalnya. Upu. Ocean. Ocean misalnya. Kausin. Kausin kausin. Kausin. Oh. Kausin. kausin, kausin kausin, kausin, kausin, kausin. Nah ini susah nih yo yang yang ini anak perempuan tuh biasanya besok apa? Oh. Daughter doctor, Daughter doctor, doctor, doctor, Daughter doctor. Tanya itu kayak ini Pak kayak apa? Kayak mbak. kayak uh, kayak itu, orang sudah susah ya, orang sudah ngomong getok gitu susah ya. Geto, geto, geto. <laughs> a... oh, God. God. Okay. Nah, grandfather, grandmother ini, ini yang nggak bisa apa? Bisa semua ya? Bisa artinya tahu ya? Kalau cousin itu sepupu ya, sepupu, sepupu, bisa? Uh, uh, twins nice, lains, nice. twins kembar nis itu bacanya ini apa uh, keponakan nis itu keponakan oh nis itu keponakan, oh, uh, niece niece is, ya, itu keponakan hmm. perempuan ya kalau nephew itu keponakan laki-laki oh, nephew nis nephew. Nephew. Nephew. nis itu keponakan nis. perempuan nephew keponakan laki-laki ya -laki. tuker ya kalau twins apa twins kembar bisa Uh, Oke, okay. ujungnya nggak usah diputar lah, ini kita bisa lah ya, simple ya. Oke, okay, uh, nah di sini uh, ada beberapa ini saya ingin menjelaskan. Nah, di sini maksudnya kita itu mencoba untuk menjelaskan beberapa uh, personality atau kepribadian dari uh, keluarga salah satu uh, ini dari keluarga kita. Lalu ya. dijelaskan ininya dulu apa uh, namanya siapa, ininya siapa, gitu ya. Contohnya di sini. Uh, yang di Friends, ya ini ada, ada teman ya. Uh, coba Bu, Nahwiah coba aja Bu, satu kalimat ini Bu, yang atas ini Bisa nggak? Ed Smith was born, bisa nggak? Ed ya. Smith was born in... England? England And, in 1970. 19, 19, 19, Jadi 19, oh, berarti bisa dipercaya, Kemarin saya ajarkan bisa di? Iya, iya. 19, percaya, 1970. The son, of, the son of the novelist and teacher Jonathan Smith. Smith. You okay, went to Tonbridge School and Cambridge oh. University, and it and is now a well-known preachers and journalist. Oke, okay, titik bu. Uh, kalau The Saint is itu kal depan itu hanya mati ya bu. Ini so, kalau no. ada ya, ada K di pan kan itu K nya mati, Oh kanya mati. No. Jadi ini no, no. I know, I know. Jadi bukan KNO, Ini juga bagian dari tajuk bahasa Inggris ya. K ketemu n, pan mati. Ya. Jadi, Berarti K nya nggak dibaca ya seru? Nggak dibaca, no. No, new, known. No, no. Ya. jadi nggak ada nggak ada kenow ya. Well keno. no. Well no. known. Well itu known. maksudnya terkenal. Well known itu. Well terkenal. known. Oh. Jadi well itu kan dengan baik gitu ya. Mm -hmm. Known itu maksudnya dikenal, dikenal dengan baik. Artinya terkenal mm -hmm. Sinonimnya kan terkenal. Cricketer itu pem pemain cricket itu, loh. Kriket. Olahra olahraga cricket itu yang kayak, kayak kaki itu yang orang, -orang dia yang sukanya ini, yang pendongan itu ya. Ya nah, eh, ini ya. Jadi dijelaskan dulu ini ya. Saya akan menjelaskan di sini ada beberapa yang bisa dipatah. kalau kita mendeskripsikan seseorang itu kan ada ini ya, pakai kata si, kata sifat ya, Bu Nawia ya. Iya, Pak. Das, misalkan dia itu ada uh, apa gitu ya. Setorkan ya. Setorkan ya. Saya akan membuat nickname yang white. Uh, terlihat sudah terlihat saat yang saya baru uh, uh, terlihat clear subscribe itu subscribe subscribe kalau nanti ini nanti nanti itu ya. misalnya ini apa buat kelas gitu misal uh, ini jujur kalau kalau saya Jelaskan bukan saya gitu, terus ada logo game-nya atau apa gitu, tolong dimaklumi ya. Soalnya begini saya ngajarnya itu kayak ini, Ini ya, maksudnya, ngajar saya di kampus gitu ya. Oke, uh, sekarang saya akan menulis beberapa lagi. Uh, saya akan menjelaskan tentang ibu saya. Ya, saya akan menjelaskan. My mother. Name. Name. Nama, sebenarnya My, my Mother. Nema, bilangnya "my mother's" gitu ya? "My mother's" nih ya. berarti bahasa Inggrisnya gimana nih? Artinya apa bahasa Indonesia ya? Nama, Ama nama ibu Naya. saya, dua enam is Maria, Boreti. Maria, berarti Maria, berarti saya tuh... eh, uh, karena kakek saya tuh ini eh, uh, Katolik, jadi ibu saya itu mualaf ya, jadi namanya masih... masih Katolik gitu ya? jadi ibu. Maria Goretti My mother's name is Maria Goretti She is Smart And Ini Coba diperhatikan ya My mother's name is Maria Goretti She is Smart and beautiful Jadi nah, yang menjelaskan ini ada smart sama beautiful ya. Jadi ini kata sifatnya gitu. Jadi yang smart sama beautiful itu siapa sih benar? Yang cantik sama uh, pintar itu? Itu apa? Ibu Maria. Nah, Ibu Marianya. Oke, Ibu itu. Maria. Nah, berarti she ini, she ini menggantikan Mari, Maria Maria ini, ya. ini nah, Jadi menggantikan ini. Kalau berarti bisa Maria Is smart and beautiful gitu bisa ya berarti ya? Bisa, bisa. Ya okay. ini ya. Terlempar Mister ya? Terlempar ya. Terlempar Sambil nunggu balik lagi ya. Yeah. Jadi ini kita buat kalimat. Ini mendeskripsikan orang ya. Misalkan, sis. Nah ini yang paling sering ya, sis. Kat uh, uh, black hair. Uh, si Black Hair gitu aja. Ini kita jelaskan kepribadiannya, terus kita jelaskan fisiknya. Gitu. Si black, uh, black Hair. Nah, di sini yang sering bingung ya, ada si Kira-kira apa ya si Pak kira-kira apa? Pak? Artinya? Uh, get got memperoleh, bisa. Bukan memperoleh. Kalau ini artinya punya, Pak. Oh. Punya. Di jadi kan kalau ini kan uh, artinya punya, gitu. ini, ini model hmm. ini pak, model British pak, buat hmm. si ini berarti sama kayak si Has, hmm. sama artinya sama si Scott, si Has, si hmm. si itu sama, jadi artinya punya, dia punya rambut yang hitam, yang hitam. jadi sama ya, jadi kalau ada si lagi itu artinya artinya ini, nah ini sebenarnya dialek aksen apa Inggris juga kalau Amerika itu gini. This cotton. See cotton. Kalau cotton itu cotton itu orang orang Amerika. itu bahasanya cowboy itu loh Pak yang film-film yang cowboy gede itu ya. Oh iya misalnya. Maksudnya kayak gini, this cotton Kalau bahasa Inggris sebenarnya ini, this Terus misalkan dijelaskan lagi eh eh she one two eh itu maksudnya. ya kalau di SPG ya. Sekolah pendidikan guru gitu ya, SPG. Hmm. Mas ya, kalau si Wentu itu dia dulunya sekolah di mana. Jadi jadi artinya itu dia bukan dia tidak per, dia pergi ke gitu bukan ya. Tapi hmm. artinya itu dia sekolah di SPG. Oh, di SPG. oh. jadi seperti itu. Jadi uh, Uh, Pak, kalau Wentu itu tergantung konteksnya. Kalau Wentu itu diikuti oleh kak sekolah, bias, biasanya diartikannya dia sekolah di. Okay. Yes. Ini ini ya, terus kemudian ada contoh yang di ini. Ya, saya akan buka lagi di ini. Oh itu Bu, Gunawiyah lagi ada tuh. Gunawiyah, how are you? Gunawiyah. Oh, masih connecting. Gunawi ya? Bang. Iya, Pak. Benar. Nah, nah okay. ini putus kayaknya. Oh, ya apa-apa, ya. Bu. Ini kita dari Kita semua mengalami kok, Bu. Ini lagi hujan-hujannya ini. Memang hujan sih ya, jadinya gini deh. Jogja Jakarta juga sama aja. Oke, ini ya Bu ya. Uh, ini kita lagi nih, Bu. Lagi bikin apa? Uh, Kalimat ini menjelaskan orang ya. Men yeah. tadi Nah, di sini ada namanya. Misalkan my mother's name is Maria Goretti. Ini ibu saya, Bu, Maria Goretti. Yeah. Oh iya. Yeah. Uh, ya, He's namanya. Yeah. Yeah, she is smart and beautiful. Dia cantik dan pintar gitu ya. Nah, yang mungkin ini yang sering Ibu jumpa ini, Bu. She's cut ini ya, Bu ya. She's cut. Bacanya she's cut. Halo. Miss, sebentar. Ya, sebentar, sebentar Pak, sebentar Pak. Ini saya tunggu sebentar. Oh ya. Halo? Baik. Halo, halo. Sudah? Dengar? Halo. Jelas, Miss. Jelas ya. Oke, lanjut ya. ya? Okay, Oke, Miss. Iya. Habis punya gua sekarang saya. Eh, <laughs> okay. uh, halo. Eh, teman-teman, halo. Teman -teman, halo? Miss, jelas? Jelas ya. Oke, kasih card Nah, sis itu artinya ini bu apa punya. Jadi sis itu have ya, sama kayak she has ini ya milik milik ya budaya ya pak baru juga ya dan mbak Ayu dan mbak Ega juga. Jadi sis she ini artinya sama, eh, has punya. Gitu, ya. Jadi kalau ada kata sis got seperti ini tuh jangan kaget, itu artinya punya. Gitu, ya. has a black hair gitu ya. Terus kalau yang model seperti ini, I went uh, she went to gitu ya. Terus diikuti oleh kata uh, sekolahnya itu ini apa artinya itu dia dulu bersekolah di SPG gitu Bu jadi keluar Bu Nauyah ya Bu Pak Barul, Mbak Ega dan Bayu ya jadi artinya seperti itu ya Oh iya terlempar yang besar lagi ya ini lagi mungkin lagi sibuk-sibuknya Mbak jadi nggak apa-apa lagi hujan-hujannya ya nggak apa nah terus kemudian bisa kita pakai yang, contoh yang ada di buku ya, sebentar saya akan share skills lagi yang di dalam buku itu ada ini Adventurers, Time Personality ya coba dipilihkan, Adventurous itu apa ya A, um, atau bahaya atau ya gak ikutan coba adventure oh apa, ya? ya, apa adventure, Al adventure, kata adventure adventure apa adventure adventure itu adventure <tuh> berpetualang punya jiwa petualang gitu ya jadi kayak bolang punya jiwa petualang gitu ya <tuh>. adventures Kreatif, tahu ya kreatif jelas ya. Fani, Boris? Fani. Kamu bisa Fani. Nah ini yang sering dipakai itu adalah pekerja keras. Hardworking itu pekerja keras. Berarti kalau dia seorang pekerja keras, hardworking. Independen artinya apa mandiri ya? Mandiri merdeka. Intellig intelligent apa? Intelijen ini apa mata-mata ini sir? Cerdas ya. Oh. Sama sama sama siapa? Ini sinonim aja ya. Oh. Kalau intelijen di Indonesia itu ini ya kayak apa kayak mata-mata gitu intelijen. Iya mata-mata. Gitu ya. <laughs> Tapi kalau ini disebut intel gitu ya? Enggak ini ini intel cibernya cerdas ya. kalau dalam bahasa Indonesia. Uh, outgoing itu orang yang ini apa? Koin itu yang gampang untuk ini loh, gampang akrab gitu loh ya. Karena oh. kalau bahasa Indonesia ya gampang akrab gitu ya. Ceria mungkin ya, ceria apa apa gitu ya, outgoing ya. Hmm. Serius itu ya serius, orang orangnya serius juga. Oke, nah, saya lanjutin nah, ini ada contoh lagi. Nah ini ya contoh yang tadi saya sebutkan ya. SIS, SIS, itu artinya bukan apa ya ini ya bukan itu sebenarnya singkatan dari sebentar saya akan balik lagi ke share yang sebelumnya tadi sebenarnya ya si tadi yang sisa tadi yang ini bukan singkatan S ya jadi, dari jadi ini sebenarnya jadi S, koma di, itu bukan dari tobi Ya, tapi dari singkat. Jadi nempel ke jadi s gitu. Jadi bacanya itu she has got. She has got a dan sebagainya Oke, sampai sini ada ini? Ada apa? Ada pertanyaan, perkenjelaskan ya. Nah, ini kita mendeskripsikan seorang ya. Saya bertanya di sini ke tuh, oh, Mbak Aisyah suaranya siapa? Oh, Mbak Aisyah, halo. Ayu, Ayu ya? Coba ya Mbak Ayu dan Mbak Iga ya, Mbak Ayu dan, Mbak dan Mbak baru. Coba uh, kalian coba diskat bisa nggak? Kalau menjelaskan diri sendiri, nanti nggak nggak perlu speaking dulu, nggak perlu speaking nanti ini ya. Coba ditulis dulu di chat, dikirim ke private ke saya coba, bisa nggak? Nanti saya akan mengkoreksi kira-kira ininya bagaimana gitu ya. Coba ya. Bisa ya, teman-teman ya. ya bisa. Saya kasih waktu 5 menit. Silahkan nulis ke saya. Uh, jelaskan ini. apa Pribadian kalian. Describe yourself. Jelaskan diri kalian. Yourself. Bunawiyah, halo. Ah, Bunawiyah. Ya, <laughs> baru. Terus describe. tentang sifat, karakter, fisik atau apa, Pak Bakti. Uh, Uh, tentang ini, diri kita ya ya tentang digina ini ini fokusnya ke kepribadian dulu aja pak kepribadian sifat begitu ya, ya, ya. tapi ya ini yang sifat kepribadian ini contoh yang saya kasih tadi sifat kepribadian smart beautiful hmm. terus kalau misalkan hmm. uh, apa yang model fisikal gitu yang ini uh, fisik ya hmm. fisik itu tidak tidak perlu dulu nggak apa apa kalau nggak mau ngasih nggak apa apa ini kita belajarnya masih ingin dulu yang smart beautiful intelligent terus apa lagi ya kalau yang diligent itu apa ya diligent ini paling susah menilai diri sendiri nih pak. <laughs> rajin nih, diligent. Rajin, diligent. Dilentur rajin ya. Rajin. Tapi, tapi, kadang juga ini ya, diri sendiri itu tidak selalu positif ya. Ada, ada kurangnya juga ya. Berarti Betul, kalau malas, malas itu gimana bahasa Inggrisnya? Le lazy. Lazy. lazy. Lazy. Lazy. Ya, uh, ya lazy itu siapa lagi? Misalkan uh, apa itu? Uh, ini apa? Ngantuk gitu bisa tukang ngantuk Sleepy gitu sleepy, sleepy. itu maksudnya. Uh, I I'm a sleepy. Kalau gini, sleepy guy, sleepy guy itu maksudnya orang yang gampang ngantuk gitu ya. Sleepy guy, sleepy guy Atau misalkan, uh, bisa pakai uh, ini arogan, nah, arogan ini biasanya apa, teman-teman? Sombong ya, Ombang, bisa. Sombong. sombong ya. Kalau rendah hati itu, ambil sepakainya ini ya, Pak. Ambil, ambil, ambil atau ini sifat-sifat nah, ini ya, coba Abu Nawiah dan Pak Baru coba jelaskan diri sendiri ya. Enggak uh, apa-apa, ini apa? Coba kalau misalkan enggak tahu bahasa Inggrisnya, tanya ya. Nanti akan saya coba bantu ya. Iya, belajar sendiri uh, Nanti dicat ke pribadi ke saya aja. Nanti ya, biar yang lain enggak lihat dulu ya. Nanti kalau saya sudah expose lah, baru ya. <laughs> ya. Yes. silakan, uh, Bu Bu Mbak Ayu dan baik juga ya. Ikutan ya, coba ya, coba jelaskan nih kalian ke saya. Ada apa kenalan nama dulu ya, misalkan my name is apa gitu, kemudian dijelaskan. Oke, silakan, saya beri waktu 5 menit ya, nanti kita koreksi bareng-bareng. Pak, ya, ya. saya ini, saya, saya akan, apa? Evaluasi di Jadi, waktu 5 menit, Kalau mau lama juga nggak apa-apa sih. Tapi jangan kelamaan nanti. Tidur sebentar ya. Oke baik nih mohon maaf, maaf sinyal di saya kurang bagus ini mr nugroho keluar ya pak oh bukan ini lagi buat soal ini oh uh, apa semua buat soal terkait apa yang tadi ya yang terkait deskripsi menggambarkan teman tem boleh hmm. teman boleh guru atau sahabat atau siapapun ya sifatnya boleh apa gitu tapi wajib ada namanya dulu gitu. nanti dikoreksi sama beliau Oke, halo. Mau ya? Sudah selesai, Bu? Belum? Sudah, Pak. Ya, yeah, ya. Yeah. Okay, sebentar ya. Maaf, tadi saya ke kamar mandi sebentar ya. Maaf ya. <gat> Gak apa-apa, Pak. Ini tentang teman ya, Pak? Bukan diri sendiri ya? Bu, diri sendiri sih harusnya, Pak. Tapi, Bu, kalau misalkan... Temen, oh, juga, diri sendiri udah di gue. Coba, diri sendiri coba, Bu. Diri sendiri dulu ya. <gat> ini pak, bu, Pak Lukman langsung ke temannya ya? Gak mau, mau, <gat> mau diri sendiri, tuh. <gat> Siapa Pak? Uh, coba sendiri ya. My name is Nawia. Uh, anu ditulis aja bu, ditulis di kolom chat aja bu, ditulis di kolom chat. Oh. Ya. Yeah. Kirain dibacain. Jangan-jangan ditulis di kolom chat, terus nanti ini apa? Uh, saya review drivernya grab gitu, jadi saya akan perbaiki oh, sama beliau bu nanti. Bu. Ya baik. Jadi ya itu ada ada proses evaluasinya itu. Kalau speaking uh, nanti ini aja, nanti kalau apa? kalau ada speaking di akhir nanti saya anu saya kayak semacam itu saya semoga kita salah satu gitu Oke, sambil ini ya, sambil nunggu kuda. ya, saya review punya Pak. Uh, ini dulu, Pak Lukman dulu ya. Baik, Mister, silakan. Mereksi Mister. kalau ada yang salah. Mister, <gulah> silakan. Oh. Perbaiki, Mister. Ya, mohon maaf. apa-apa. oke ya. Uh, Pertanyaan gak bisa dikupas nah, ya? Ya, udah, ucapin, cukuplah. Gak begitu. dari sini uh, uh, tadi Pak Andi, eh uh, ini Pak ini misalnya seperti ini ya Pak Rahman ya. Uh, hmm. My friend my friend name Jadi friends-nya Pak. Friend oh. is oh. Jadi eh uh, gini Pak maksudnya itu koma koma S ini artinya tuh milik Pak. Artinya hmm. milik. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kan dibaca dari belakang ya Pak, dari belakang yeah. ya. Jadi nama see. teman saya gitu adalah gini yeah. namanya teman saya. Jadi kalau, hmm. jadi kalau misalkan eh uh, apa itu eh uh, uh, tas saya gitu bahasa Inggrisnya gimana? Eh uh, tasnya Pak Pak Barul itu gimana bahasa Inggrisnya? Oh berarti uh, my my. Apa tas? Benar Pak, tasnya Pak Barul, tasnya Pak Barul. Tas itu bahasa Inggrisnya apa? Eh uh, uh, big. Big. Hat, yeah. <smartensi> yeah. <susuran> Ka zwei... uh, big. Kalau tasnya Pak Barul berarti? Berarti eh big bah eh Barul big. Oh. Gitu. Oh. Hmm. Jadi ini maksudnya tasnya Pak Barul itu ini tuh penanda miliknya itu, penanda miliknya tasnya milik Pak Baru, tas milik Pak Baru. Jadi boleh diartikan milik ya. Jadi ini bacanya kan dari belakang ya Pak? Ya. Tas milik Pak Baru. Misalkan uh, uh, ya. nah itu ini berarti gimana Pak bacanya? Laptop, Laptop punya Yati. Nah, jadi ini ya punya ya penanda milik. Jadi biasanya kalau benda hidup itu ada ininya, hmm. ada karena itu menunjukkan milik. Jadi jangan ini. Kalau dalam bahasa Inggris ini disebut apostrop ya, apostrope itu koma di atas, oh, koma satu, ya koma satu di atas itu apostroph, apostroph s. jadi bahasa Inggris itu ada ada banyak ini, ada banyak apa, Misalkan ada kayak gini titik dan koma jadi satu ini apa oh, ya misal ini ini ini bukan ini ya kalau di laptop ini kadang jarang dipakai ya jarang tapi kalau dalam bahasa inggris ini sering dipakai ini namanya semicolon. semi colon ya semi apa oh, semi colon semi colon semi colon ini nanti kalau sudah saya biasanya kalau ngajar class writing ada kelas writing nanti ada ini ada materi khusus buat ini semi colon hmm. itu kayak antara koma dan titik jadi bahasa inggris hmm. itu karena kita ada koma sama titik ya iya betul kalau kalau dalam bahasa inggris itu ada tengah-tengahnya nah, tengah-tengahnya ini semi colon oh, nanti kapan-kapan saya ajarkan kalau ini Oke okay, sekarang ini emang masih terlalu gini iya ya, betul ini <laughs> takutnya nggak nggak baik untuk kandungan kalau terlalu gini ya <laughs> terus uh, ini ya lanjut ya di is very nah, ini kain, pak. kain. Bapak ya tadi. Yeah, iya Kalau kata sifatnya itu kain ya. Oh. Kindly, pak. Kalau kainly itu dengan ramah, jadi secara ramah. Kalau oh. misalkan I C T kainly. Kalau gini boleh mbak? Boleh pak? Misalkan si speaker ini kindly, dia bicara hmm. dengan saya secara ramah. Ramah jadi li, li itu artinya secara pak oh secara jadi secara ramah gitu kalau secara secara apa secara cepat berarti quick li nah li, berarti intinya kata sifat ditambahin li gitu loh. ya Berarti ini benernya kain ya pak kain oh, ya sis iya. okay. kata dasarnya itu kain jadi okay. kalau bapak buka buka kamus tuh nanti dia artinya kain yeah, nah, Smile itu maksudnya gimana pak waktu tiba-tiba ada smile itu orangnya uh, apa baik dan apa murah senyum gitu. Murasnyum. itu berarti uh, kalau bahasa Inggrisnya cheer oh cheer oh cheerful. cheerful. cheerful itu orang yang gembira gitu loh Pak. Diajak ngomongnya itu terus hmm. oke okay, baik besar. Cheerful. cheerful. Oke, okay, ya lanjut ya. Nah, ini Bapak masih this is, she is lips in apa itu market ini uh, bukan Mister market market oh, anyar oh, pasar anyar pasar anyar pasar bilang itu nama tempat bu, atau nama pasar pak nama pasar Mister nama pasar, pasar terbukti terbesar terbukan anyar market pak oh pasarnya oh, di belakang oh, iya, bacanya bacanya kan dari belakang pasar ya, anyar kalau bahasa Inggris kan dibacanya dari belakang pak Oke. Hmm. Nah di sini kira-kira yang salah yang mana Pak? Itu misal apa? Yang harusnya. Nah uh, ini Pak, ini ya. Kenapa oh. kok ini salah? Karena kalau sudah ada kata kerja tidak pakai tuh. Oh iya. Tapi tapi, tapi anehnya itu bapaknya itu ini sudah benar loh yang ada apa? Ada s-nya itu sudah benar loh yang ini. Ini sudah benar loh tiba-tiba kok masih ada isnya itu? <laughs> nah, ya, ya? Oh iya ya, bisa. Intinya, intinya kalau ada seperti ini perhatikan Pak Lukman itu ya. prioritaskan kata, ker kata kerja. kerja. Kalau sudah ada kata kerja tidak perlu pakai tuh be. Karena tubi itu menggantikan kata, ker kata kerja. kerja. Oh iya baik bisa. Kalau kalau yang yang apa yang digantikan itu datang, ngapain, ngapain ngapain ini ngapain datang yang ganti gitu maksudnya? <laughs> kan, <laughs> ya double, double, oh, iya, double. double. nanti dapetnya double Tapi snacknya kan cuma satu pak jadi dia gak kebagian snack pak <laughs> <laughs> oke okay, ya, terus kemudian uh, the biggest market, market in Bogor, Bogor. oke okay, bagus, the biggest market in Bogor oke okay, bagus saya baru denger pak saya, karena saya bukan ini ya Apa? gentayangan uh, saya itu di daerah Jogja, Surabaya jadi gak pernah kejadian oh, yeah. pak Oh bisa, ntar kapan-kapan mister. Kapan-kapan ya. Uh, Bogor sama ke Jakarta mister. Yeah. Uh, Saya punya saudara di Bogor, tapi saudara jauh agak jauh, jadi jarang oh. jauh. Ketemunya pas lebaran saja di kampung. <laughs> <laughs> ya Allah, Oke, okay, uh, sekarang Pak Barul ya. Uh, halo Pak Barul. Thank you so much mister atas koreksinya. Okay. Mohon maaf. Iya pak. Uh, jangan mohon maaf begitu pak, kalau belajar itu nggak ada yang salah. <laughs> My pleasure. Oke, okay. nah my pleasure gitu ya. Bagus. Halo. Ya. My name is Paru, singkat aja, Pak, tadi ya mohon maaf. My ya, pleasure. <laughs> yeah, it's fine. It's fine. I am wise ya. Yeah. Wise, good, wise and hardworking, pak, hardworking ya. Yeah. Oh, hardworking. Hardworking not hard worker ya. Kalau hardworking itu orangnya, pekerja keras gitu ya. Oh iya, yeah, betul, betul. Ini kan dia menjelaskan, berarti pakai kata si, sifat. Sifat. Ya. Yeah. Hardworking, good. Art working little funny, okay, kenapa little? Pak, kalau lucunya kok enggak ini nanggung gitu ya? Iya, sedikit lucu lah, Pak. Kalau lucu nanti, profesi saya pelawak nanti. jadi <laughs> <laughs> <Design> stand up comedy <laughs> Oh, baru lah <laughs> <laughs> little one. <funny>. Eh, <laughs> sleepy gitu aja. Sleepy itu maksudnya ini ya, gini aja. Lazy gitu aja, Pak. Sleepy itu. Ya, boleh dipakai, cuma itu kayak bahasa gaul gitu, ya Pak. Jadi tidak, Tukang ngantuk gitu. memang, Pak. Saya Sangat... <laughs> bilang aja "lazy" gitu aja, ya, Pak. "Lazy", oh, lazy Pak. Ya. kalau sleep itu boleh, tapi bahasa gaul gitu, Pak. Jadi kayak... Oh iya, iya, ini tuh gak, bilang aja "lazy" gitu ya? Oke, okay, Pak. Nah, hardworking ya, jadi bukan hard worker ya, karena hard worker itu orangnya. Berarti kayak... Eh, uh, kalau gini apa namanya? Play itu artinya apa? Bermain kalau player pemain. Nah, kalau hard work artinya kerja? Kerja keras. keras. Kalau hard worker? Pekerja keras. Keras. keras. Nah, oke, okay. bisa ya. Jadi kalau Nanti ada... berarti yang saya benar ya? Ser... Tapi terlum... belum belum lihat belum lihat. Belum lihat. Ya? Hard worker. Oke, okay, tak gabung ya sekarang. Okay, my name is Maria. Nah, Intelligent, oke okay, bagus. Intelligent, ah typo. bagus. Kemudian hardworking bu, hardworking. ya. Yeah. Karena dia ini apa menjelaskan kata sifat. Jadi tidak tidak uh, working. Ah working, oke. Oke. itu berarti apa bu? notol tidak tidak tinggi tidak terlalu tinggi. Oke. Okay berarti gini bu uh, ini kan ini kan nyampur ya bu ya jadi ada ada kata ya, kan? kata sifat sama fisik ya jadi intinya ada sesuatu yang berhubungan dengan ke kepribadian sama yang uh, fisik jadikan satu gitu ya yang ini ya iya ini, ini saya coba pisah ya bu baik saya baik. Pisah, ya? nah kalau ini kan I am diligent and hard working oke okay. mungkin okay. Halo, teman-teman halo, -teman, halo, bisa halo, ya saya takutnya halo, halo, halo, halo, halo, secara fisik halo, ya halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, short halo, halo, halo, halo, halo, nggak halo, halo, halo, halo, ya halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Terus, oke, okay, I have short, terus kemudian, nah ini Bu, tadi yang saya jelaskan sempat kepotong waktu Ibu keluar. Apa maksudnya waktu Ibu terpaksa keluar karena jaringan tadi? Iya, itu boleh gini Bu, misalkan I, God, okay, I have got, I I have like my I. I have I have got itu tadi apa artinya? Got. Have got I have cut itu pu, punya, Bu. punya. Nanti disingkatnya kayak gini, Bu. Pernah dengar kan, Bu? Pernah lihat kayak gini? Oh kan? iya, iya. Nah, ini Pen I have got. Itu artinya Pen punya. I have ya, ini model British ya. Kalau Amerika tuh gini biasanya. I have, uh, I have dan itu Amerika. Kalau yang British ini, ini nggak dihapus karena saya takutnya nanti ibu bingung. Saya hapus saja ini yang dipelajari, ini aja, Bu. Yang akhirnya, ini ini British. Uh, ya, ya British ini artinya punya saya, punya kulit yang coklat dan mata yang hitam. Okay. Kalau dalam orang Indonesia memang ini, ya, memang tidak terlalu. Ini, ya, tidak terlalu. Kalau menjelaskan fisik, itu kan tidak terlalu ini. penting karena... Orang Indonesia itu kan cenderung secara ras itu kan homogenis artinya kita itu kebanyakan ya kulitnya kayak gini aja gitu, ya. kecuali orang ini ya orang-orang Indonesia bagian timur ya. Timur, black. Ya mereka kulitnya sedikit lebih gelap. Nah kalau di Eropa atau di negara maju itu menjelaskan ras-ras ya, ras dengan fisik itu penting. Kenapa? Karena mereka itu ada yang kulitnya putih tapi matanya biru. Terus matanya ada yang merah, matanya ada yang apa? coklat gitu. Terus kemudian rambutnya itu ada yang ada yang apa? Ini saya contohkan ya, teman-teman. Ini ada saya ada Nah, ini. Nah, ini ya. Rambutnya itu ada yang model merah kayak gini ya, merah. Terus ada rambutnya yang pi? pirang ya. Pirang. Ya. Pirang terus ada rambut merah. Rambut merah itu yang seperti ini ini rambut biasanya orang Irlandia bu hmm. orang Irlandia itu rambutnya merah gitu jadi disebutnya itu nah nah ini ya nah ini ya rambut yang ini ya oh iya, iya. ini dia itu bukan di Semir bu ini rambut asli ya dari lahir itu rambutnya emang merah jadi Raya, mereka itu iya. tidak tidak diapa-apain ini ini biasanya orang Iris orang yang ini apa yang ibu bagian asli jadi dia dijuluk ginger. itu maksudnya ginseng itu loh, Bu. Jadi rambut itu kayak Nah, ini ya. Nah, jadi kalau, kalau di di di negara barat itu memang uh, ciri fisik tim karena fisik. memang karena orang itu bentuknya itu bisa beda. -beda. Apalagi kalau orang mix race ya. Artinya dia orang tuanya kulit hitam uh, sama sama orang kulit putih. Artinya nanti Uh, kulitnya itu agak, agak agak gelap gitu putih tapi agak atau hitam tapi agak terang gitu ya jadi nanti kayak gitu nah tapi ini ya seperti ya Bu uh, ini ya uh, yeah. baru juga jadi kalau mengenalkan seperti ini jadi sekarang materi yang apa yang mungkin baru ini ya agat ini ya agat tuh saya saya punya saya punya yang coklat dan mata yang hitam ya short oke okay. good Nah teman-teman ya, ya, jadi kalau menggunakan ini, boleh ya. Jadi kalau misalkan nanti nyari saudaranya yang ini, apa, nyasar di mal gitu ya, tapi tinggal, tinggal tanya, ini kulitnya ada tadi ada orangnya gini-gini gitu, jadi bisa campong gitu ya. Atau kalau mau umprong gitu, tiba-tiba rombongannya hilang gitu, satu gitu, boleh. Apa, gitu. Ini satu orangnya pakai, ada kumis lah. Kalau misalkan punya kumis itu gimana? Si. Kalau dia punya krim sendiri, gimana? Is, dekat. Ada krim, gemes, mas. Mas, stretch. Mas, stretch. Ini kalau orang orang British bilangnya stretch, stretch. Jadi kayak, jadi kayak bahasa Arab ya, mustache. Ini bahasa Arab gitu ya. Karena ini sekali orang British itu dia dibaca seperti hurufnya, mustache. Tapi kalau orang Amerika mas... pakai Ames ya. Jadi mulai ya kalau misalnya di bahasa yang nggak ada itu boleh nanya ke ini itu. Uh, boleh mendeskripsikan gitu ya. <tuh> Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada gak pertanyaannya? Exactly. Kita... Dari penghubung teman ini. Silahkan yang bertanya. Bu Nawia, Mr. Nugroho, Eh, Mr. Nugroho, Mister Baharu. Saya nanya diri sendiri Pak. <laughs> Sorry. Mr. <Sorry, laughs> Baharu. Oops, sir. Ya, ya, cukup, Sir. Saya Ya, Baru gimana, Pak, Bu? Cukup, cukup. Cukup, ya? Oke. Okay. Oke, okay, saya uh, ini ya. Hari ini minimalis ya. Hari ini nggak banyak gitu. Jadi, saya turun hati. Oke kalau begitu kalau tidak ada pertanyaan nanti selesa, kita selesaikan buku ini ya. nanti di akhir kita akan ada ini nanti setelah itu kalau ada ujian nanti seperti yang kemarin Pak Lukman bilang nanti kalau di akhir itu nanti uh, intinya kalian itu mau naik ini atau enggak gitu ya nanti kalau naik itu ada kelasnya sendiri kalau tetap itu berarti ya tetap di level ini nanti sama teman-teman yang baru gitu ya mungkin ya Pak Lukman ya nggak ya, apa-apa ya jadi bisa. intinya ini teman teman walaupun kalian levelnya mungkin masih stay tapi eh uh, cengang daripada naik tapi nanti keteteran gitu ya, mending stay di sini tapi sepaham mungkin gitu ya. Halo Pak. Iya. Yeah. Oke, okay. eh, sampai situ aja kalau gitu teman-teman eh -teman, uh, terima kasih sudah berpartisipasi di kelas saya hari ini. Eh uh, terima kasih sudah ditahan rasa kantuknya gitu ya. Capeknya juga ya. Eh uh, thank you very much for attending the class today and see you Saturday ya. Hari, hari yeah, hari sorry, sorry. Yes. Gak, gak ada ini, ya, gak ada acara lagi ya? Oh, tidak ada. Mister, <laughs> gak ada takbiran <laughs> lagi ya? Takbiran. <laughs> karena kita sudah dua minggu ini ketemunya, cuma satu minggu sekali. Gitu. Jadi, Betul, Mister. Jadi, ini ya? Ah. Uh, bisa mungkin uh, ya. Alhamdulillah, kalau bisa balik lagi seperti semua. Oke, okay? uh, saya, kalau begitu, saya kembalikan ke moderator Mbak Ayu. Silahkan, Mbak Benar. Ayu. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh You're welcome Mr. Nugroho Thank you so much uh, For tonight meeting yeah. Mohon maaf sekali lagi mohon maaf banget Saya berapa kali keluar tadi Karena <laughs> emang menjelmen kayaknya sama di <laughs> Awalnya saya, saya, ya. saya pede banget Awalnya saya pede banget Tiba-tiba di pertengahan kenapa ini keluar sendiri Gak ada suara Mr. Nugroho Tiba-tiba <laughs> udah <laughs> tes aja saya bingung jadinya. jadi ini kalau nanti kalau sudah apa musim-musim hujan gitu ini ya apa nanti kayak ya. harus terbiasa ada yang keluar gitu masuk lagi kita gitu, harus terbiasa ya, <laughs> ya, ya. terima kasih mister untuk malam hari ini dan terima kasih kepada semua peserta meeting uh, pembelajaran kita pada hari ini di sini, saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di Zoom meeting selanjutnya. Baik untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita sama-sama mengucapkan "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah". Terima kasih, Pak. Selamat malam, Prof. Menteri. Selamat warahmatullahi wabarakatuh Menteri. Selamat malam, Prof. Menteri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, thank you so much. Bapak, Ibu. Uh, you. Okay. Ya, thank you. Oke, terima kasih ya, semua. Izin Bu. Asalamualaikum. Oh, iya, Ibu Nawia ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Asalamualaikum. Oke, okay, eh uh, makasih. Iya ya. Semoga ini ya, Bapak. Oh iya, eh ya, untuk itu linknya eh uh, sehingga di dulu aja gitu sebar tapi nanti eh, dikasih taunya pas ketika udah sesi habis aja enggak apa, apa gitu nggak apa-apa ya kan itu udah udah banyak kayak 20 ya Iya kayaknya Pak